Minta kebenaran, ya. Sebenarnya, aku ini cocoknya uh, usaha apa, ya? Atau beternak apa, atau bertanam apa, atau melakukan untuk mendapatkan solusi penghasilan itu dengan cara apa, ya? Coba, dulur-dulur, ya. Tapi, ya, jangan sekali-sekali uh, melakukan, kita langsung uh, dengan, dengan emosi kita, kok, enggak langsung di namun kaburkan enggak langsung dijawab atau dijabarkan ya enggak. Sama makanya dengan cara sama membayar pajak itu, ya kan, itu akan memberikan kuasa kekuatan sampaian dalam melakukan sesuatu. Sama mudah-mudahan arahan ini bisa membantu dulu-dulu Coba sampaian lakukan uh, dengan sehening-heningnya sampaian, sedamai-damainya sampean Waktu bebas sangat menentukan. Ku utuh sejati ya. tentrem. Kalau tak kata itu, ku utuh sejati tentrem. Ya. Ku utuh sejati tentrem. Itu penyesalan. Buat meditasi pun enggak apa-apa, tapi Kang Cito tidak memberikan arah kalau meditasi harus mengucapkan seperti itu. Enggak.